Ya Q&A, olah nafas mengenai pH urin. Pak, pH urin saya naik turun. 5,6, olah nafas jadi 6,4. Ya betul, memang olah nafas pasti menaikkan. 5,6 jadi 6,4. Yang 6 jadi 7. Yang 7 bisa jadi 8. Ya. Dan pH ideal, tubuh. ya Bukan urin, tubuh. Itu berarti darah. 7,5 sampai 7,5. pH darah sama pH urin berbeda. Tapi pH urin mengindikasi pH darah. Ya, makanya, yang kita tes pH urin sehingga sehari bisa 45 kali. Ya, kalau gitu, akuratnya tesnya pH darah dong, Pak. Ya, boleh ya, tapi perlu ke lab. Nanti bilang mau tes gas darah, ya, bukan pH darahnya punya tes pH darah gitu ya. Kan mahal, perlu ke lab. Ini tidak sama, tapi mengindikasi. Nah, pH darah lebih stabil. Dan tubuh menjaga dengan sistemnya, kalau misalnya darah terlalu asam diambil asamnya, buang lewat ginjal, maka kencingnya pasti jadi lebih asam. Darahnya udah nggak asam lagi, ya dibuang tanpa treatment tertentu sama ginjal tinggal di buang gitu ya, bahkan bisa lebih daripada uh, tinggi pH darah. Dan darahnya dijaga oleh tubuh, mekanismenya metalus tubuh supaya darah itu pHnya stabil. Tapi uh, urin lebih fluktuatif, tapi mengindikasi. Nah. Nah, waktu kita olah nafas, jadi naik itu bukti bahwa ketika cairan, mau darah, mau air, Anda isi CO2, maka pH-nya turun. Anda kasih oksigen, airasi pH-nya naik. Punya kolam tak tambah, pola kolam ikan, koinya mati, udangnya mati, dites pH-nya asam. Pasang pompa, pasang air mancur, namanya airasi. Gitu ya. Dengan percampuran udara dan air, maka diwak, campur, -campur diaduk-aduk pakai kincir, air semprot, disembur, semprotkan ke atas, jika air mancur oksidas terjadi, eh, oksigen bertambah, kandungan oksigen atau air ya, pH-nya naik juga. Nah, tubuh kita begitu. Nah, tapi tentu ini enggak stabil ya, karena kan kita misalnya minum kopi. Lihat aja, tes aja ph hanya berapa kopi? Oh, lima gitu ya. Kita minum yogurt, kefir, pH-nya lima setengah ya. Tentu akan jadi turun, tapi naik turun itu enggak masalah ya. Kalau urin, tapi jangan sampai naik turunnya itu empat lima atau lima enam, lima enam itu mengindikasi ya. Nah, kalau... Sehari kita olah nafas dua kali aja, pagi dan sore, atau pagi dan malam. Paling enggak sehari dua kali, pH-nya kita naikkan. Nanti akan tetap ya sesuai apa yang kita makan. Tapi kalau kita minumnya itu benar-benar minum air putih aja, sebenarnya. Terutama jangan yang manis-manis, jangan yang le itu. Kalau makin banyak minum tanpa olah nafas pun, pH-nya akan naik. Makanya, paling pH terendah itu biasanya bangun tidur. Sehingga dengan banyak minum, naik, naik, naik gitu ya. Tapi kita dorong dengan olah nafas dia. Ya, naik ke atas. Memang tidak masalah, sangat biasa kalau pH itu fluktuatif. Yang menarik untuk diri saya sendiri, selama 4 bulan, setiap hari, saya boleh katakan ngetes pH urine itu bisa sampai 10 kali. Bangun tidur berapa, selesai olah nafas berapa, minum kopi jadi berapa, minum. saya orang sanggupin banyak ngomong, tapi nyatut kayak orang melankolik, sampai anak-anak saya itu apa tuh ya buat amat ah, sih. Niat-niatnya ngecek kayak begitu kayak penelitian aja. Emang lagi penelitian gitu ya. Dan ternyata memang fluktuatif tapi menariknya adalah bulan demi bulan rata-ratanya naik terus. Ya, dari mulai saya berangkat di masa setengah sampai 6, pH saya sebagai orang diabet ber rendah. Ya komorbid itu berarti. Sekarang rata-rata kalau bangun tidur katakanlah 6,9 atau 7 gitu. Tapi dengan minum beberapa kali itu koma 7,3, orang nafas 8. Sehingga olah apa pH saya sekarang stabil antara 7 dan delapan. namanya nggak stabil dong fluktuatif ya namanya kan tadi kencingnya flutuatif. tapi saya yakin darah saya akan stabil di situ jauh dari lima setengah ke tujuh ya nggak ada drop dropping nggak minum air oksigen minum air biasa minum air oksigen boleh juga saya nggak nggak melarang gitu ya tapi kalau kita bisa menaikkan saturasi dan pH dengan metabolisme tubuh jadi namanya itu respirator respirasi alkalosis. bagaimana membuat tubuh alkali hanya lewat dengan pernapasan menggunakan mekanisme metabolisme tubuh yang memang mampu untuk hal itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sakit tertentu ya minum kanker diabetes yang sampai sampai ph oh, tuh nggak naik naik di bawah 6, gitu ya ya boleh. Kalau mau namanya kan tindakan medis ya, boleh tanya dokter pribadinya atau dokter apa boleh enggak saya minum misalnya sodium bikarbonat, boleh enggak saya minum air alkali itu apa apalagi ya kalau dokter menyarankan saya tidak mau udah uh, mati itu wawenang dokter kan ya. Tapi kalau saya ditanya ya enggak usah pun enggak apa-apa. Ikutinlah nafas nanti kan naik. Cuma memang kalau kondisi tertentu di mana memang membutuhkan tindakan intervensi. Gitu ya. Tapi kalau Memang, saya ini termasuk orang-orang yang kayak dokter Tang Sution gitu, ya. Saya paling seneng dengan beliau, gitu ya. Orang dokter yang di BSD, ya. Sehat tanpa obat, gitu ya. <tuh> ya. <tuh> ya. <tuh> ya> Oke, okay, kita lanjutkan.